banyak yang terima uang politik berarti orang islam yang salah kenapa kita yang mayoritas maka saudaraku saya cinta kalian karena Allah saya ingin kalian selamat dunia akhirat dalam politik, caranya gimana jangan kau terima uang politik karena kau tidak miskin dengan uang politik itu Hafir, hobi aklil haram, suka makan uang haram. Siapa diantaranya? Mereka yang terima uang pilkada, uang pilpres. Wane Piro, saya ngeri Pak dikasih tahu tadi sama ibu, bupati dan Pak sekda, katanya di sini pil pil pilkades. Desa-desa tertentu lebih mahal daripada pilkada. Betul. Oh, iya, iya, betul. Iya, betul. betul. Karena kau yang terima. Hey, saudaraku. Hey, mau ndak karawang baik. Mau. mau Indonesia baik. Mau. mau punya pejabat yang bersih. Mau, mau punya pemimpin yang baik agamanya. Ya, mau. Jangan kau terima uang politik. kalau ibu terima uang politik 300 ribu satu minggu habis sengsaranya seumur hidup itu di dunia belum lagi di akhirat ketika kau mati nanti dicari kau uang makan uang haram maka dekat Pilpres agama apa yang paling banyak di Indonesia agama berapa apa yang paling banyak di Indonesia penduduknya agama apa muslim